Gitu. Hmm. hmm. Yo yo what's up, bro yo bro hari ini kita akan buat konten lagi Sekarang kita akan review makanan lagi Tapi ini agak berbeda ya guys Karena kita akan uh, review makanan polisi Kayak gimana makanan polisi itu guys yang lebih tepatnya ini makanan tambahan untuk polisi buat e, melaksanakan tugas yang kiranya di hutan Yang di tempat-tempat terpencil dan di situ tidak ada makanan atau dicual makanan guys Jadi dia harus membawa makanan ini Oke penasaran makanannya kayak apa? Oke jangan lupa subscribe ya guys Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini Terima kasih banyak so Oke okay guys, langsung saja kita ke videonya. Kita langsung saya keluarkan barangnya. Nah, nih, kembali nggak? Ya, MTP 1 Ini bacanya apa sih? Ada tulisan dua kecil di uh, depannya ini. Nih, di sini ada tulisan makanan tambahan Polri. Ya. Oke, okay. di sini di ada tulisan lagi kecil. Dikhususkan Polri, berarti ini tidak dijual bebas ya guys ya Ini khusus anggota saya, anggota Polri Saya kenapa saya bisa dapat makanan ini Karena tadi ada anggota yang nyaranin buat konten untuk review makanan ini Jadi saya pinjam dulu, nanti Tapi saya nyoba mau nyobain juga sih ini masih disegel ya Kemasannya packagingnya tuh bagus banget Nah ya, di sini di sampingnya ada keterangan untuk so ini apa ya ini keterangan kayak uh, uh, apa di sini uh, bahwa ini masih perlu dimasak lagi dan harus disimpan di tempat yang sejuk gitu jadi sebelahnya lagi di sini ada seperti kayak sertifikasi gitu ISO tuh kayak Anu sudah berarti ini makanan sudah teruji itu maksudnya guys cp aku enggak ngerti lah Oke okay. di sini ada masa berlakunya di sini ada masa berlakunya juga guys di sini berkuat berlaku sampai sampai Juni 2020 kode produksinya juga ada Oke okay. jadi eh, lebih tepatnya ini maka ini makanan tambahan Polde ini tidak dijual bebas guys. Jadi ini khusus anggota folder saja. Oke okay guys, kita langsung saya buka dalamnya kayak apa ya Oke, okay, aku dekatin kameranya supaya kalian enggak penasaran. Nih. Nah, ini masih disegel ya. Oke, okay, kita buka langsung saja guys. Waduh. bukanya gini ya. enak nggak bilang. Oke. Oke guys, kita udah buka ya. Oke, okay, saya pakai tangan satu, tangan satu kita pegang kamera guys. Oke, okay, kita buka di sini langsung saya kita masuk dalam dalam kemasan makanan poultry ini guys, di sini ada uh, buku apa ya? ini kayak kertas isi dalam uh, box ini. isinya satu nasi ayam asam manis waduh. ini makanannya enak enak ya. triplus plus rasa strawberry waduh ini main enak bosku ini main enak sekali. e plus rasa tutti frutti plus coklat Paket KLP dan BBP. KLP, BBP, pengait kaleng dan korek api. Oh, ternyata di sini uh, kemasannya dari kaleng dan dan ada korek apinya juga. Paket tisu, sendok, tisu dan tusuk gigi. Satu paket. Oke. Okay. Oke, okay, Bosku. Kita sekarang keluarkan satu persatu ya setelah kertas ini ya, nah ini ada kayak apa ya ini khusus pulga ya fit plus ini fit plus ya minuman blue current ini ada rasanya blue current guys ini, ini kayak minuman gitu oke okay, gitu satu lagi ini apa fit plus makanan tambahan coklat nih rasa coklat tapi ini kayak apa ya Oh ini biskuit guys Ini ini biskuit uh, Ini aku pegang-pegang nih biskuit Ya nantilah kita buka ya guys ya Oke okay, kita buka lagi Nah ini apa lagi nih E plus Oh ini yang dimasuk E plus E plus apa ya E plus rasa tuti fruit Wah ini rasa buah-buahan nih kayaknya nih, e -plusnya. Ini kayak apa ya Kayak makanan padat gitu Tapi ini kue juga sih Oke okay, langsung aja kita tumpusin lagi kita buka lagi guys Nah ini makanannya guys ini yang nasi ayam asam manis nah, nasi ayam asam manis waduh ini kemasannya dari aluminium ya ini ini aluminium bukan plastik ya memang kayak catnya emang plastik tapi ini sebenarnya aluminium dari sininya aja kelihatan kelihatannya aluminium bosku Oke okay. Jadi ini aman Jadi ini aman untuk dimasak Dan dimakan Bagi tempat makanan itu aman Oke okay, kita dapat satu Oh dua Kita dapat dua lagi Ternyata tiga guys Ini ada tiga Ini kita dapat yang dua tadi Yang pertama nasi ayam Asam manis Nasi ayam asam manis Terus ini nasi daging lada hitam Ngeri banget sih Dagga nah, penasaran banget sama isinya guys. Nasi ikan padang dagang Pal aja. Nasi ikan panggang, Waduh. nih. Ikan panggang bosku. Waduh. Di sini setiap makanan tuh ada label apa? Ada nya juga ya? Ini masih baru kok. Si Juni bro, jadi masih baru. Oke. Okay. Terus kita dapat lagi. Ya, sudah kosong. Ya, kita dapat kompor portable. Nih. Kita dapat kompor portable ini. Ya. Ini dari dari kayak apa sih? Besi gitu yang bisa dilipat-lipat jadi menjadi kayak menyerupai kompor gitu dan ini bahan bakarnya. Bahan bakarnya. Oke, okay, dos kita sudah kosong, guys. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang kita Mau lihat semua ini? Nah, ini kita singkirkan dulu makanan ini, guys. Nanti kita buka satu-satu ya. Good, good, miring Ini ringnya, oke. Sekarang kita mau lihat kompor portable-nya kayak apa. Ini kita buka dulu kompor portable-nya. Izin, Wenden, saya buka kompor portable-nya karena tadi kita disuruh eh, review. ah bukannya tadi susah-susah juga bosku ini mah kuat sekali memang pegiginya tuh itu kuat banget bosku nah, nih pegi jingnya kuat banget ah oke okay. kita yang nggak boleh buat sampah ya jadi kita masuk nah Oke, okay, di sini kita dapat kompor portable tadi yang kompor portable, guys. Di sini ada buku petunjuknya, cara lipat dan taruh makanannya untuk kita masak di sini. Oke, okay, kita cukup melihat bentuk gambarnya aja, kita udah paham nggak perlu baca teks bawah ya. Nah, ini bentuk kompor portablenya, guys. oke Oke, okay. terus kita dapat korek api lagi, korek api juga, tapi korek apinya nggak ada mereknya ya. Nah, memang ini nggak dijual bebas, guys. Oh, isinya banyak juga ya, lihat isinya banyak tuh. Eh, isinya banyak sih. Isinya. Oh, isinya banyak ya, guys. Ini lumayan ya, pakai bakar-bakar. Saya dulu emang kalau kecil tuh suka main korek api kayak gini ya, dulu guys pasti kalian juga suka lah nah dan ini bahan bakarnya guys. saya nggak tahu ini terbuat dari apa tapi kayaknya tuh kayak basa basah gitu guys solid full table jangan dimakan Oh ini enggak boleh dimakan iyalah ini kan <tuh> untuk dibakar bukan dimakan ya Oke okay. oh saat ini kita dapat ini ini buat dimasukin di sini uh -huh. Jadi kita, kita ambil ini Kita coek Kita ambil Oke okay, Kayak lah. Oke okay, Kita lihat langsung ya guys Oke okay, kita buka gini Kita buka ini Kita buka dulu ya Mana bukanya Sumpah baunya Sumpah baunya nggak enak ya Sumpah Ini baunya kayak apa Teh cicak gitu ya atau nah berasa bukan tangan Bu Titi guys. emang baunya enggak enak ini ya guys. Oke, okay, ini. Nih kita buka gini. Jadi kita masukin ini gini. Tuh. Ini dimasukin di sini, tapi kita bisa style ininya kayak ininya di-style bisa supaya enggak anu ya. Coba gini, nah, sebenarnya ini ditusuk, guys. Cuma ini karena terlalu keras, jadi nggak bisa tuh kayak gini. Dan kita sekarang mau bentuk kompor portable, nya Nih, lihat dulu. Oke, kita lipat aja kayak gini, guys. Nah, oke, kita lipat. Ternyata gak boleh terlalu Cukup gini aja Ini cuma melindungi dari api Oke okay. Gitu Gitu guys Seperti ini contohnya nah, Baru ini Dan bakarnya kita masukin sini Kalau kita sudah selesai bakar Kita masukin sini Nah gini caranya Baru deh masukin Masakannya gini ya kurang lebih seperti inilah lihat ya kurang lebih seperti ini untuk memasak makanan alsuman polri ini oke bosku <tongan> <tongan> review bang supaya teman-teman tahu ya kurang lebih seperti itulah baru kita nyain pakai korek ini ya, ya. Oke, okay, so next Kita udah belajar dengan Kompornya, kompor portable ini Terus Ini Ini biskuit Tapi ini keras banget sumpah nih Ini biskuit Biskuit fluid namanya Oke, okay, kita buka bosku ya Hah? Makan Ya, apa nih bang? buskuitnya ini rasa buah-buahan dari petunjuknya sih rasa buah-buahan ini mah susah bosku bukanya emang kemasannya tuh emang asli anti septic sekali nih oke udah bisa di nih belakangnya waduh ini biskuitnya kayak apa ya kayak kayak kue sagu gitu ya guys hmm. pelat pun susah hmm. Wah. hancur guys ini hancur <laughs> dalamnya hancur testurnya emang keras banget tapi kita makan kita cobain dulu lah, ya Hmm. ternyata nggak keras, guys. ternyata pas dimakan tuh langsung langsung lumer gitu di mulut. ternyata ada susunya, terus ada kayak rasa buah-buahnya gitu, guys. enak sih. oke okay, dong. Hmm. Tapi kalau kalian makan ini ya, langsung haus gas hmm. Oke okay, next Sekarang kita lagi. nih ini minuman Tapi sini gak ada air tapi mungkin cuma aku ngeliatin aja ada rasa apa aja di dalamnya ya. Oke nih, ini yang dimaksud tadi tisu dan sendok nih. Dalamnya tisu dan sendok, merah kan. dibuka ya. Nah, ini kita dapat vanila, apa vanila nih. rasa vanila kan. Oh banyak ternyata guys, ini rasa black Padahal tadi di uh, bu, buku awalnya tadi nggak ada rasa black adanya cuma vanilla, terus Strawberry sama susu. Ini rasa stroberi dan ini yang susu. Wah, wow. ini kayak minuman dessertnya kayak minuman energi gitu ya. Oke, okay. kita dapat 4 saset. Dalamnya tuh ada empat kaset. Kode emang kita beli, ini itu enggak dijual bebas ya. Satu ini kita dapat biskuit, namanya Kit Plus. Wah, ini kita bisa buka. Ini bukanya juga pas banget, Bosku. Oke, okay. backgroundnya ya. Oke, okay Bosku, kita sudah buka dan dalamnya emang. Biskuit, ke biskuit gitu, tuh Oke, kita buka ya, tuh, wah biskuitnya keren, tuh ada tulisannya uh, Kit Plus, tuh, ayo Plus, ini rasa coklat, emang rasa coklat, uh -huh. tadi ada rasa apa aja ya, tuh, gitu tuh, oh, Plusnya emang rasa coklat aja, jadi tidak ada rasa lain oke okay, kita coba makan berarti kayaknya tes sih kayak biskuit biasa ya tapi kita coba rasanya hmm. ini mah keras banget bosku tapi coklatnya emang enak coklat agak gosong-gosong gitu ya hmm. Mm -hmm. Biskuitnya enak Rasa coklat dan Lain sih Kayaknya belum pernah deh Makan biskuit kayak gini Enak sih Lain rasanya Tapi enak Oke okay. Next Kita udah makan hai, hai, hai, hai, Oke okay, next, kita sekarang ke makanan ini Nah, kita ke makanan ini guys Ini okay, makanan tapi nggak bisa dibuka Jadi kita harus masak dulu, sebab bisa dibuka <tuh> Gitu ya Tapi kalau mau masak disini, -sini, nanti bahaya kebakaran guys Jadi next, nanti insya Allah saya masak di rumah aja ya Oke okay guys, inilah proses pemasakannya kayak gini. bahan badbokannya tuh bagus juga ya lihat. Kayak, kayak gini guys, itu tandanya kalau matang loh. sini itu dia agak ngembung Nih itu ternyata dia agak agak naji tuh, agak agak gitu guys ya ini sudah agak lumayan lama lah sekitar satu menitan setengah kita dikasih supaya apinya agak merata ya karena saya lihat dia cuma membakarnya di tengah aja bagian pinggirnya enggak kebakar dan bakarnya lumayan lama ya Wah, nih apinya udah mati nih guys. Okay. Berarti ini tandanya udah matang nih. Oke okay, bosku, kita udah selesai masak nih. Kita lihat udah masak atau belum. Nih. Tuh kan dia aluminium, gak kebakar belakangnya emang kayak dilihat kayak plastik tapi ini aluminium guys. Aluminium. Oke, okay. kita lihat ya kita akan buka baunya aja udah sedap banget nih guys Oke kita cari sendoknya mana nih sendok -sendok. nah nih oke sekarang kita buka nih sendok tisu sama biji gigi kalau nggak salah buka kemasannya emang susah semua dibuka ya ini masanya susah untuk dibuka tuh dia ya, biar kalau kena hujan di hutan atau apa itu biar nggak basah itulah salah satu guys. Kemasannya susah sekali dibuka jadi itu maksudnya nah ini kita dapat tisu atisnya banyak banget tuh kita dapat tisu banyak lumayan oke okay. terus kita dapat sendok portable okay gimana nih sendok di gimana nih Oh ini ternyata dilipat sendok kayak plus, gini sendok plus garbu. sendok plus garbu ternyata ini guys ini namanya sendok plus garbu ini bagian sini agak lebar jadi garbunya sendok plus garbu ini namanya oke okay, sendoknya kayak gini portable ya kayak gini, gini. Uh, oh ya gini tahanannya lebih kuat kalau gini dia mah lemes guys oke okay, itu semangat giginya Oh ini nah ini yang dimaksud tusuk giginya ini ada tiga tuh packagingnya emang keren banget guys. tusuk gigi di kemas kayak gini ini sangat luar biasa ya Oke okay, bukanya tuh nah ini terus giginya. Nah, giginya keren ada motifnya juga sih Oke okay. sekarang kita buka ini ya buka yang sudah kita masak nih makanan tambahan polri NTP1 yang rasa nasi lada yang rasa nasi lada hitam oh, masih panas bosku oke okay. oke okay, kita buka langsung ya Oke, kita lihat Tuh, kita lihat Ini lah Terus banget Tuh Wih, deh. tuh Ngebul ya, ngebul jeda, Uh, sedap banget Sumpah nih wangi banget Aromanya tuh Wangi banget, sumpah <tuh bernihan> <tuh bernihan> <tuh bernihan> <tuh bernihan> Ini aromanya Wangi banget, sumpah <tuh> nih <bernihan> <tuh> bos <bernihan> Oke, okay. <tuh> nah ini dalamnya ini udah masak atau belum saya nggak ngerti oke okay, kita buka aja semuanya tapi masih panas banget tuh aluminium ternyata dalamnya ini aman buat makanan sih oke okay, terus mana dagingnya ya kayaknya nah, sih dagingnya di bawah kita coba oh iya ternyata guys okay, ini gue coek nih Tuh itu dagingnya keluar. Lihat nih dagingnya ya. terus baunya mal. memang sudah banget ngebulnya, Bro. Tuh, dagingnya. Meriah ya, enak ya? Aduh. Ternyata dagingnya banyak nih. Tuh. Di bawah tanya dagingnya, Guys. lihat. Nih Guys. ini dagingnya besar banget. lihat, lihat kan? mau masih panas Bismillah Iya Sudah Bismillahirrahmanirrahim hmm. Sumpah bosku Ini enak banget Sumpah Ini mah udah kayak makan di restoran Serius nih Ini serius nih bosku Enak banget Cemilan banget, guys. Oke, kita sekarang coba dagingnya ya. Ternyata posisi dagingnya tuh di bawah karena memang daging kan susah matang, jadi bener juga. Kalau ditaruh di bawah karena apinya, itu pertama langsung kena dagingnya, jadi cepat matang daripada nasinya. Oke, kita coba dagingnya ya. Ini daging sapi nih, guys. Oke, kita coba. Hmm, dagingnya udah matang dan enak banget. Ini serius enak banget dan aku nggak bisa recommended buat kalian karena ini nggak dijual belikan. Ternyata dagingnya banyak banget dan untuk potongannya itu besar besar. Oke okay lah bosku, e, begitu saja review tentang makanan tambahan polri Jika mendapat tugas untuk e, ke tempat-tempat yang terpencil kayak hutan gitu guys Nih, MT MTV1 Oke, okay, sekian dulu videonya Jangan lupa subscribe guys Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Cuan, aku pamit Cua